Makan sahur juga dapat memberikan semangat dan kekuatan bagi orang yang sedang berpuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana binikmatil imani wal islam wanu sallu wa nusallim ala khairil anami sayidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat baik-baiknya berupa iman dan Islam Sholawat serta salam tercurah kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabat beliau. Hai hey, teman-teman, jumpa lagi dengan kajian Ramadan SD Negeri 3 Jatirejo. Perkenalkan, nama saya Alfan Iksan Safei. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas keutamaan sahur di bulan Ramadhan simak yuk ketika menjalankan ibadah puasa hal yang menjadi kegiatan rutin adalah bangun di sepertiga malam terakhir untuk melakukan sahur dalam hadis Bukhari dan Muslim menceritakan dari Anas bin Malik R. anhu mengatakan bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda agar melaksanakan sahur karena dalam sahur ada keberkahan. Dalam hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi menganjurkan umatnya untuk melaksanakan sahur meskipun seseorang mampu berpuasa tanpa melakukannya. Berikut beberapa keberkahan yang dipersembahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang-orang yang melaksanakan sahur. Satu mengikuti sunnah seseorang yang melaksanakan sahur artinya telah melakukan sunnah Nabi Muhammad saw dengan begitu bagi orang yang melaksanakannya akan mendapatkan pahala yang berlimpah karena mengikuti sunnahnya dua tidak lemas dengan sahur bukan hanya dapat melaksanakan ibadah puasa namun juga dapat melaksanakan ibadah-ibadah lainnya salah satu imam besar yaitu Imam Nawawi Pernah berkata, makan sahur juga dapat memberikan semangat dan kekuatan bagi orang yang sedang berpuasa. 3. Istiqomah bangun malam Ketika ada seseorang yang istiqomah bangun malam untuk sahur, maka di bulan-bulan selanjutnya, ia juga akan istiqomah untuk melaksanakan ibadah-ibadah lainnya. Inilah keberkahan yang dapat diperoleh oleh orang-orang yang melakukan sahur. Mudah-mudahan kita semua semakin giat dan konsisten dalam berpuasa. Demikianlah kajian singkat tentang keutamaan sahur di bulan Ramadan. Mudah-mudahan amal ibadah kita di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu SWT. Amin. Wabillahi taufik illa akbar akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.